Baiklah para sahabat lesti dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini biar makin semangat dan pastinya membuat kita semakin bahagia melihat momen tercute lesti dan rizky vilar dengan kromatisannya kemesraannya masya allah banget ya sampai bunda lesti ini mencium pipinya papa B ini luar biasa kebahagiaan yang sangat masya allah banget ya pokoknya untuk warga konoha berpelukan mudah-mudahan bahagia terus langgeng rumah tangganya dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik amin kita lihat juga dia ya. tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini diantaranya persahabatia ya, dari akun pecinta cute mengatakan di kalimat komentar Gara-gara Leslar, sering senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri Masya Allah, memang idola kesayangan kita ini selalu membuat kita bahagia Dan kita lihat juga, Prasabat, ya komentar berikutnya dari akun yayu.skmwt mengatakan Pagi menuju siang ini, mataku langsung seperti habis makan wortel sekebon Aduh, Masya Allah banget, inilah kebahagiaan yang luar biasa Kemudian juga persahabat, ya vitamin bahagia pun kita dapatkan di unggahnya Bang Boril Yang baru saja memposting foto bareng Abang L yang sedang ngedot persahabat, ya Ini juga kebahagiaan ya Masya Allah banget Abang L Gak kerasa sudah besar Masya Allah makin pinter dan makin saleh pastinya Di postingan ini pun Bang Boril menuliskan sebuah kalimat caption persahabat ya Kita simak di kalimat yang dituliskan oleh Bang Buril Bismillah, dengan seiring waktu tidak terasa Abang El semakin tumbuh besar, sehat-sehat terus ya, kesayangan uwa, amin, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus untuk Abang El, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Dan di pasangan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Midiartisatria mengatakan Om Boril Besti sekaligus bodyguard abang Ini luar biasa juga bersahabat ya Bang Boril Memang salah satu orang yang setia dengan Leslar Semoga diberikan kesehatan terus Bang Boril Dan mudah-mudahan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya, ada potret nih dari Bunda Lesti Kejora yang sangat begitu cantik bersahabat ya. Ini momen photoshoot kemarin di El Daily. ini Masya Allah banget ya, di unggahan Noi Beauty nih bersahabat. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Monochrome look yang soft banget buat Dede Lesti Kejora, Masya Allah cantik banget ya, idola kesayangan. Penampilannya selalu membuat kita kagum dan bangga. Semoga Lesti selalu memberikan kejutan-kejutan untuk kita semuanya Dan kita lihat juga persahabat dia ya, di kabar berikutnya Ini ada momen spesial saat Bapak B wawancara Ini mengenai tentunya cover di buku olahraga sekolah SMA persahabat ya Ini tanggapan dari Papa Biler langsung yang diwawancara persahabat ya Saat tentunya di lokasi main sepak bola semalam Masya Allah, Papa Bi aja nggak nyangka banget ya Dengan fotonya yang menjadi cover di buku olahraga Seharusnya sih, persahabat ya Itu adalah pemain bola beneran, kata Papa B Wow, ini sekejutan banget ya Gak disangka-sangka foto Papa Bilar muncul di cover buku olahraga Masya Allah Dan kita juga persahabat ya, di kamar berikutnya Bomin akan mengingatkan, menginfokan kembali bahwa besok bakal ada kejutan spesial dari Rizky Billar yang berkolaborasi bersama Rudi Salim ini bakal mengadakan press conference product launch of Leslar Metaverse besok tanggal 17 September 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di channel youtube Leslar Entertainment jangan sampai lupa persahabat ya live streaming di channel youtube Leslar Entertainment Idola kesayangan kita akan memberikan kejutan yang sangat spesial Untuk kita semuanya Ini yang paling ditunggu-tunggu juga bersahabat ya Jadi jangan sampai lupa dukung terus Idola kesayangan dan semoga apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Jangan lupa juga bersahabat ya Terus dukung Idola kesayangan di Ajang Infotainment World 2022 Semoga juga Leslar bisa membawa piala penghargaan